Selamat malam teman-teman semuanya ya bertemu lagi dengan saya Jumati di channel saya Jumati Kreatif Channel kali ini saya akan merakit ampli ya TEF 2 tingkat ini menggunakan saya trafo 5 ampere besar ini menggunakan 4V ya 10.000 mikrofarad 4 kemudian nah ini adalah TEF ya rangkaian TEF kecil mikipas bekas dari PC Oke, okay, kita lihat langsung rangkaian ya. Saya menggunakan PCB bolong-bolong untuk merakitnya. Saya menggunakan nah ini tipe 2 biji, t 41 satunya 3 biji ya. Ini dua nah itu satu. Kemudian pakai resistor untuk pengatur GCO ya. Ini saya menggunakan feeling biasanya. Cuma saya kasih 10K biasanya. Nah, ini 330 ohm antara basis dan basis kemudian emitter dan emitter ini elco bus strap untuk mengatur bass ya bass atau suara nah di sini saya menggunakan enam buah sanken ya untuk penguat akhir kita bisa lihat di sini saya juga menggunakan resistor kabur biasa 5 watt. nah ini ada enam buah resistor kapur ya kipas cuma pakai kipas bekas PC di nah, disini saya menggunakan uh, uh, eco ya Eko digital repeater kemudian kontrol untuk musiknya atau untuk outnya ya ini tune kontrol uh, nah tune kontrol dan ke bass ini tune kontrol untuk make ya uh, lihat sini saya menggunakan elko ya elko yang lumayan bagus dioda saya menggunakan diodan 16 Ampere ya. lihat sini trafonya trafo 5 ampere yang besar nah, seperti ini boxnya saya juga menggunakan box kayu ya bikin sendiri kita lihat hasilnya seperti ini kita tutup ya untuk dicek nah, ini tinggal tes kita tutup dulu bintang nah Siku dikasih Siku biar kelihatan rapi ya karena tampilan luar meskipun dalamnya acak-acakan ya Oke, ini skemanya ya, menggunakan sunken ya, ini bisa diganti juga dengan TIP 3055 dan 2955 ya, di sini menggunakan sunken jika menggunakan TIP juga sama saja ya, cuma kualitas suaranya aja yang beda. Nah, resistor sini saya menggunakan resistor 5W biasa ya resistor kapur Misalnya, nah, menggunakan 6 buah resistor ini nah, ini di paralel, ya. paralel ya. basis paralel, ikut basis semuanya basis, ya basis, basis, seperti basis, ini susunannya tidak bisa basis, menatanya sedemikian rupanya jika jika banyak kurang jelas silahkan nampirkan di kolom semeni komentar semeni. nanti saya kirim skema ya. hmm. nah ini adalah TIP41 hmm. dan 42 resistor kemudian di KG emitter dikasih resistor 330 mm, mm, ya antara resistor TIP41 dan TIP42 atau basis dari TIP3055 dan tip eh, 2955 ya kemudian di kaki emitter pertama juga saja. dikasih ya. antara tp41 kemudian ini saya menggunakan dua SA733 nah, dan resistor okay. Tuesday, okay. eh, berapa itu 10k sebagai ini. sebagai pengatur DCO Kita ya ini kemudian dari basis kemudian, dari basis tp42 dikasih resistor 330 Ohm sini, menuju basis tp41 kemudian ke input Hai dari 21 A733 ke, ke, ke, ya dikasih resistor ini, 33k menuju ground kemudian ke dari basis A733 yang berfungsi sebagai bootstrap dikasih resistor dan kapasitor menuju ground ya ini sebagai bootstrap atau pengatur suara ya atau umpan balik dari speaker kemudian kita sih resistor 33 K ya di sini dari output speaker ya, seperti itu nah kita jam uh, antara output speaker dengan resistor 33 K tersebut ya nah pengatur bass itu ada di kapasitor itu ya semakin tinggi nilai kapasitor semakin besar bass atau low-nya ya Nah ini saya menggunakan tip 4142 6 buah ya seperti ini Hai nah gue sekemanya seperti ini kemudian untuk finalnya itu bisa diganti ya mau ini, pakai uh, atau Toshiba uh, atau TIP ya. bebas ya. Untuk 2SA A733 itu juga bisa diganti dengan yang lain yang transistor PNP ya. Nah, ini menggunakan A733 dua-duanya saya. Tapi bisa diganti juga. Ya. Untuk C input saya menggunakan 100 nano ya. 100 nanofarad lebih bagus lagi menggunakan kapasitor audio pillar ya Oke terima kasih semoga bermanfaat untuk anda semuanya Terima kasih sudah mengunjungi channel kami